Bilang hati-hati, berteman jangan sampai bergaul dunia. Cek bebas dan candu narkoba, jerat setan tak pandang usia Indonesia. Ambang bencana, jika kita tidak mencegahnya, sudah tugas kita, generasi Oi hindarilah air dan narkoba. Teman Oi pesan bagi kawan. Terpaksa jajan Jangan lupa Pakai pengaman Kondom Indonesia Di ambang bencana Jika kita Tidak mencegahnya Sudah tugas kita